Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang kami menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial Bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama para sahabat ya kita awali dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan dan membanggakan Alhamdulillah untuk single sekali seumur hidup Sudah tembus di angka 41 juta viewers di Youtube Luar biasa bersahabat ya, begitu banyak dukungan untuk karya-karya Lesti Kejora Salah satunya lagu sekali seumur hidup bersahabat ya, Masya Allah sudah tembus 41 juta kali ditonton Congratulations untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan juga bersahabat ya, Bunda Lesti memberikan karya-karya terbaru dan semangat terus untuk warga Konoha, dukung karya lesti dan Bismillah semoga tembus 50 juta viewers. Kita lihat juga pesan ya di tanggapan komentar banyak sekali, tentunya respon yang diberikan diantaranya dari akun Instagram Mimi Eka Fah mengatakan, Alhamdulillah aku tiap hari selalu muterin terus lagu-lagu dedek lesti, masya Allah luar biasa Alhamdulillah banyak dukungan banyak support dan respon yang positif untuk karya lesti kejora dan selanjutnya juga persahabatnya kita mampir ke unggahan bufir di postingan bufir ini persahabatnya ada ucapan terima kasih banget nih untuk kiki Putri. perhatikan makasih banyak loh kiki Putri berkat kamu kami jadi bahan olokan akun gosip dan netizen Makasih juga netizen transferan pahalanya ke Leslar Lovers Sehat-sehat semuanya dan stay waras Itu kalimat persahabat yang divorcing oleh Bu Fir Ini menunjukkan juga persahabatnya Bahwa kita tentunya semakin kuat Diterjang badai, diuji sebesar apapun masalahnya Tetap berdiri dengan kuat, berdiri dengan kokoh dan kompak terus untuk Leslar Lovers kita tahu persahabatnya, orang-orang yang membuli, menghina, dan memfitnah, Kiki Saputri itu pure, bukan fans dari Leslar. Kita yakin itu persahabat. Kita juga persahabatnya kita lihat di unggahan Bongboril, semalam mengunggah postingan kebersamaan dengan mantan tim Leslar Entertainment lainnya, persahabatnya Masya Allah, sehat selalu dan mudah-mudahan LA kembali bangkit dan bisa memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya, amin. Kita lihat juga ya kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Terima kasih atas waktunya, semangat, sahabat selamanya, silaturahmi luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya. Kita yakin LA akan bangkit kembali Kemudian juga persahabat ya Selain Bang Boril, Anda dari Kak Rangga Syahid juga Mengunggah pasingan foto kebersamaannya Bersama mantan tim LA lainnya persahabat ya Namun kita juga ada salvo kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rangga Bersenang-senang kita bersama di dunia fantasi In Wadufan Masya Sehat terus, sukses selalu untuk semuanya dan bismillah ya, sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan LE akan kembali bangkit. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya, ada vitamin yang sangat luar biasa. Semalam persahabat ya, Papa B sudah aktif kembali bermain sepak bola bersama tim Marua FC. Alhamdulillah persahabat ya, Papa B mendengarkan tentunya ceramah dari Habib Usman. Kembali, persahabatnya kita dibikin bangga dengan sosok Rizky Bilar, masya Allah, setelah liburan ke Thailand. Langsung aktif kembali main bola sambil kajian, kita lihat persahabat, ya kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sabado and Scholars. "Assalamualaikum, pagi semuanya, masya Allah, bangun tidur, gua langsung lihat yang seger-seger, ternyata mereka masih pertahankan pintu Doraemon-nya ya." kita dari kemarin nungguin vitamin dari babaji, eh gak taunya udah nangkring bareng marwah, Masya Allah ini kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan Alhamdulillah persahabat ya, semoga tetap konsisten Bapak B mengikuti kajian bareng marwah FC dan semoga ke depan juga menjadi pribadi yang lebih lebih baik lagi, Amin kita lihat juga persahabat ya, tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun budenya Al-Fatih Masya Allah, semoga Papa Abang istiqomah memperbaiki dirinya, semoga bisa jadi imam yang baik buat dede dan abang. Makin baik, makin baik. Amin. Hanya doa terbaik untuk Papa B bersahabatnya. Doa akan selalu untuk rezeki bilar. Semoga bisa menjadi imam yang baik untuk rumah tangga dan keluarganya. Kemudian juga bersahabat ya ada momen cidukan yang kita dapatkan di video ini saat Papa B. Dan teman-teman persahabatnya sudah selesai acara kajian Papa Bi langsung samperin Habib Usman persahabatnya Perhatikan dengan baik Ini attitude yang sangat-sangat luar biasa Papa Bi tangan, selim tangan Habib Usman Dan Habib Usman pun mengelus kepala Papa Bi Ini sangat luar biasa Contoh yang sangat amat baik yang wajib kita tiru Selalu menjadi nomor satu untuk attitude Leslar. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Itu yang tentunya kita harapkan. Semoga Leslar dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Mencintainya, mudah-mudahan ya, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, sahabat, ya, kita lihat di Unggante Rosa Anskales 24 Lar ini mengunggah video momen saat Habib Usman diwawancara. Kita mendapatkan jawaban yang sangat bahagia nih dari Habib Usman. Bahwasannya Leslar akan umroh perselamatannya itu di akhir bulan Desember. Kayaknya bisa bareng sama saya juga, kata Habib Usman. Alhamdulillah, bersama dia. Mudah-mudahan. Ada kabar yang lebih baik lagi yang kita dapatkan dari Habib, dari keluarga, dan mudah-mudahan dari langsung Lesti Bilar yang menyampaikan. Kita selalu menunggu kejutan baik dan kejutan bahagia itu dari idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru dan cedukan vitamin lainnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tersekuti Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya.